Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku semangat pagi Hari ini kegiatannya Seperti biasa jualan Dan mudah-mudahan hari-hari Anda Selalu diberikan kebahagiaan dan Kenikmatan Selamat Menyaksikan Ini apa Bacok Bapak <laughs> Iki kancane Oh masak on kosong you kena know <generic> <awareness>. <assumed> Raine dadi anu apa? Ora ya, enak 2000, awe oh semurni biasane ya kan rada nyuweke nyesuweke Jauhnya saling ya. dua setengah. Dage tiga setengah dua. Ya gak ada udah. Murah ora yang larangnya 5000 loro malah 4000. ribu loro Ya di bawah pasar Tahu sama saja sih selera selera aku bengen nah. Eh ah eh Aku Iki, iki nyapa gitu kan? Kita sewu masuk uno. Kau nggak Iya kan, Cantolan bakul. Karena Karena ngumbah, Eh, sepat-sepat karena ngumbah. Buat nyantol paling libur ke atas bermain minggu emang santolane gitu. Bagol bagol bermain. Ote ote Mbak. Kue dua ribu. Mater, Sun sampai, ya. okay. Apa, Mbak? Iki kue 500an Mbak seneng sampai dua 2000 Pak oh, oh, oh. bisa marah? gunting ya tak gunting ya tak? ah tak lah Dia ya, sama pas ya oh ya, oke okay, so dipilih-pilih mawan, saya diborong ya Allah ini <laughs> so ribu hmm. saja Pilihanai, sombarang 4000, Mbak Eee, enggak Tanggal Eee, Tanggal 3000 murah, mas itu. kilo 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, ya 25000, 25000, 25000, 25000, tren-tren meyangan kana terima kasih <laughs> <laughs> nge -nge -nge? 2000. <laughs> 5, itu, ini pak 2 ribu ini di 2 ya? 12 ini kira apa ribu cak ya jadi 8 ribu. ribu. ribu. Yumi ya, pas pasti ya, kita. Iya. Oh, oh, oh, terima kasih. Lagi sental setengah. Wih dua setengah karena 5000 Kita dua setengah singgi Lagi kanggo Oke oke kecil tuh telur lima enam sebelas ribu. ki ki ki ki. ah <tuk> gue <tangan> <tuk tangan> Pasen, Misan. <tuk> Terima kasih. Ayo, Wes. enak lo jane lapes. ya. Enak. karo Hmm. Ini dipanggu, nek, Daiki, loro kok Pangan 10 jadi 12 12. Yo. tak Wes atau total Areng larange murah kabeh, Mas. murah murah, Apa Sanggep ya ta? Ku ono lho loro kok. Loro Oh, ngen bacem kuwi. Ceritane, ho. enak. Enake. Ya mong tak teliki aku ngono. Haah, sing murni ya. Oke, terima kasih. Haah. Eh sing ngatos engak jelas, ora terbiasa. Ora terbiasa ini. Oke, terima kasih. rata tempe kita ta. Enak sing 2000, enak sing 2,5. hmmm nah, ini berarti kakaknya tidak sih adiknya tidak adiknya tidak adiknya tidak adiknya tidak adiknya tidak di ada ngomong <coughs> Yoh <laughs> ada barang-barang ya. ya, oh, <tuk> <ini, nanti. tuk> oh. Apakah jenang-jenang? Enggak -jenang? <tuk> terlalu Iya kan cari takong tuh, ya lagi Iya kan makanan tempo dulu. Yeah. Ayo, anyway> kayak Yoh, ya, Mbok Tanjarnya, milih ngadak ngadak pina. Oke, kadang simpangan di pasar empat empatan, kadang kesenggol batu ringan. Oke, <laughs> ada pasar yang yup bolong-bolong, temenin kok. Openan kadang kawanan, modalnya tenan. kaya Yoh, raih so Ya, apa, mau buang, be, be, be. <tuk> orangnya mau buak jajanan oh? masih dia pesen jajan aja tiba ini kucingnya apa ini? yaudah pindang murah-murahan 2,5 nyapang-nyapang ini sentek, padang, gak ada capartok, jenang gue ini kita mulai kekok nih parutan apa kelopoknya entak ya kita entak bu lehernya nggak kara ya kemarin orang dari kelapa ya kang ya, ya. <laughs> opak <laughs> aku lah, lalu, ya, lalu ya. wong anak belas saya, tahu yang galu-galan ribu ah kok mau langsung turun ya mau hmm. budal bisa isu turun bareng nah, dingin... ya, penuh, penuh, marah, nah, yuk enaknya apa enaknya apa ini yang pernah ada belan ini termasuknya aku ini kok ini yang aku udah aku ini awan atau apa? Ini? Oh, ini apa? aku wis <tuh> Karam <tuh> 4000. Aku? Aa. Aku neng Bu. Terus sampean? Aku nge -nge -nge. Oh, aku sama lobbydol. Oh. Berarti ya buka apa, apa luntas lara sembuhan, jangan luntas. Oh. Teman -teman. <tuh> ini 2,5. Pak Joko kan mesti nyalip aku aku mesti koitan kadang kok. Mesti koeitan, koeitan proyek ini iki teko... mau Pak Aku dolan itu apa oh dia apa sih deh mas <laughs> de kayu apa bagus jeli tak etek ya. etek belum belum penting nih lewat ngatur bambu apa sih yang uang yanto pak yanto o -o -o, maksudnya, oh maksudnya maksudnya berarti lewat mandek nih buri tariku di kandangku kandang, gitu. biasa ya betul vale. masuknya masalah apa enggak ngerti bagiannya apa batinnya enggak nih kok nih pak maksudnya kok sama ngerti nggak digolek nggak ya, ya, papa mutai kok, teko sampean, oh pak kecil kecilnya orang, oh terus, maksudnya apa pesen, apa maksudnya apa pesen dagangan, apa apa RP, oh, malah nggak ya petong, dahulu. masa apa petong kayu kano kayak, udah, oh kayu, soalnya sama pak Anu bareng kan tahu kan di sini kan jarang ngedol kayu bareng, oh. pas ke mantu anak ya, kan yo oh. dari bapakku kano yang Oh, apa? ini lewat. yang berapa? lewat lah, berarti orang jadi bapak. jadi Saya. Aku iya ngerti. Aku iya tahu <tum> ya. jadi <tum> nah iya ya wes ke lahan <muransi> yang kok lahan enggak langganan nih kok lahan <Popular>, enggak langganan nih ya di ngano stopin loh eh stop <muransi> Facebook <muransi> <muransi> <muransi> <muransi> <muransi> gampang iya salah mana oke oke dulurku sekarang ini sudah sampai di rumah panggung rejo di desa lemahgarit rumahnya ibu nah, baru nyampe sebentar lihat-lihat dulu sekiranya apa aja ini ya kalau saya lihat dia pegangan lebih mendingan hari ini ya daripada penjualan kemarin nah, ya walaupun tahu masih banyak sih nggak apa-apa tapi nanti enak aja cepet aja langsungnya tahu kesan ini ini aman Masuknya sudah tinggal sedikit junya nih ini. Nah, ini saya tutupin juga seperti biasa biar enggak ditutupin ayam hehehe Oke okay, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Ayo kita istirahat dulu kalau yang lagi kerjanya sekarang sewaktu siang. Yo sama-sama Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.